Ya Allah, hindari kami dari kekurangan pangan, cobaan hidup dan wabah penyakit di dunia, khususnya di negara kami Indonesia. Begitu banyak kulihat raga tanpa nyawa. Bencana kian meraja Datang tak menyapa Manusia sembunyi dalam atapnya Tak sedikit air mata Tak sebab Allah yang tega Kita yang salah dalam menata dunia Balak wal wabak Fit dunia Dengan ribuan dosaku pinta belas kasihMu, Ya Allah. Allahu Muhammad Wa Wa Bala Wa Wabak Fit Dunya Khosofi Bala Di Indonesia. Allahu Muhammad di dunia kau sepi bala